Sobat everyone, saya sedang berada Di daerah Balarajat Banten Di kampung Kelapa, dan ini tempat rekomendasi Banget, untuk Kalian semua ya guys Stay tune terus, oke okay? dan Ini sudah terlihat sudah ada sembilan mobil. Ini adalah parkiran utamanya dari kampung papa daerah Balaraja Banten ya guys. Tuh tempat parkiran khusus tamu yang mau datang di sini ya guys. Kita akan masuk ke dalamnya. Mau tahu tempatnya bagaimana? Kita cus saja ke dalam. Tuh guys baca bagus banget ya asli sih baca keren tuh ada yang mancing betul mancingan juga sore sih cuci tangan pakai sabun dulu biar kita lanjutkan lagi guys. itu itu tempat pembahasan dan reservasi kasirnya. sawung sawungnya banyak banget ya guys. ternyata. sawung iya mbak. sudah pura guys. pengunjungnya cukup ramai ya guys Wow, bagus banget sih Rekomend banget sih Rekomendasi <tik> Kawasan wajib masker Ada main pink-nya -men -men adalah order di sini dia pelet jaga kondisinya rame sekali guys ini masakan khas sunda ya guys tuh Di sini menerapkan popes banget ya guys Artinya itu sejuk, adem, asli, dan rekomendasi dan paling oh, keren uh jernihnya itu ada warung guys warung-warung kecil warung-warung kecil untuk jajan ya guys Okay. Hai, hai, hai, tuh hai, Kampung Kelapa Sudah hai, Covid-19 Tanya hai, hai, hai, hai, sini hai, hai, guys hai, hai, hai, asli dari hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, saja ke atas. Kawasan wajib memakai protokol catatan fokus 19 atau popkes pompon ringin ya guys wow kalau oh, ini mah bikin keluarnya ya guys maternuhun terima kasih hai hai hai guys tuh kampung kelapa new normal tau makan dan pemancingan kampung kelapa buka kembali dengan memperhatikan protokol ke protokol rel 11 eh? wajib menggunakan masker cuci tangan penyemprotan dik masih bagus banget sih aduh keren guys pohon-pohon bambu tuh guys sudah puset bagusnya. Kamar mandi yang menuju ke taman anak-anak atau playground. Wow, bagusnya. Warung-warung itu jaga kebersihan. Protokol kesehatan Covid 19 normal yang baru. Nih masjidnya dari kampung apa bagus banget sih. Yang kalian mau beribadah silahkan di sini ya guys. Tuh sejuk, adem, asri dan rekomendasi banget. tempat sucinya dari lihat dia di masjidnya kampung bapak dan betutu tuh guys udah rendah ya guys arma munculnya tuh guys ada ikannya, enggak sih? Salah. Ini apa sih bentuknya? unik oh. banget ya. Ini mancing apa bapaknya Makasih, ya, Pak. get wow monster to get ya asli tuh menerapkan prokes juga no untuk kesehatan coffee-19 kita lanjut ke sana saja guys terus-terus kampung kalapak yaitu masakan khas Sunda itu tempat apa ya guys saya juga tidak tahu video po ya di karabangnya belakang, filter belakang <coughs> batu ada ya, mobil-mobilan bajai bocor kayak di film si dul the movie keren sih eh. jagalah kebersihan mentongan nih eh, guys tuh empang no luas banget tuh empang tuh berapa hektar sendiri ya guys Sampai ke belakang-belakang sana, no. Ada orang-orang yang lagi di Saung Santuy, guys. Banyak orang santuy, ya tuh ada pangan guys banget, Kebanyakan luas banget tuh guys, terus kita mau kita lihat, wih ada sawah-sawah rumput ada, <tansi> tanaman apa ini guys? wih ada angsa, itu buat semasing atau ya guys? kita sudah melihat orang-orang mancing mancing-mancing maninya yuk ini, udah cabut, gak ada apa-apa itu itu tuh di bon bon pisang tuh guys Puan. tuh guys tuh bon pisang tuh guys keren sih jalan ke pencil ya guys tuh. ke umbut ya guys. Tuh sepeda ontel guys. Plastik banget ya guys. Kemudi masjid lagi tuh, perahu Plastik ya guys. Wow. tahu de almadur. guys tune terus tobro guys sampai itu dadah satu halo sobat everyone videonya sampai di sini saja dan terima kasih untuk kalian jangan lupa like comment and share dan bagikan terus video saya ke teman-teman Anda dan sosial media kalian dan pantengin terus video saya di channel Raka Kuliner Official dan bye bye dan video kontennya dan jangan lupa bye bye